Dolar Australia (USD) bullish, waspadai aksi penetrasi. Bias harian pergerakan dolar Australia (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.70645, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.70517. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.